Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Ihsan Ananta dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jatuhnya Konstantinopel. Pada Mei 1453 atau sekitar 568 tahun lalu, ibu kota Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur itu jatuh. Konstantinus selaku raja ke-11 pun terbunuh dan lahirlah cikal bakal Istanbul. Jatuhnya Konstantinopel menandai akhir Perang Salib yang panjang. Sejak tahun 1096 Inilah salah satu peperangan terlama yang pernah terjadi di bumi manusia demi memperbutkan kekuasaan dengan balutan panji-panji agama seperti Timur melawan Barat, Usmani melawan Romawi, dan Islam melawan Kristen. Tak sampai setengah abad setelah Konstantinopel diambil alih oleh Turki Ottoman, Perang salib pun benar-benar usai. Namun dampak jantungnya Konstantinopel jauh lebih dari itu. Inilah sinyal perubahan besar yang bakal dialami peradaban manusia sekaligus masa peralihan dari abad pertengahan menuju dunia modern. Konstantinopel memang istimewa, letaknya sangat strategis, menghubungkan Eropa dan Asia lewat jalur darat. Karena kelah lokasi ini menjadi titik penting dalam rangkaian jalur sutra, rute niaga utama yang mempertautkan India, Cina, Timur Tengah dengan Eropa. Karena itulah Konstantinopel selain Yerusalem, jadi titik penting perang salib. Didirikan di atas situs kota legenda Bizantium yang diperkirakan sudah ada sejak 672 sebelum masehi, Konstantinopel menjadi inti nadi sejak dibangun Kaisar Konstantinus Pertama pada sekitar abad keempat Masehi dan ditetapkan sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi Timur terhitung tanggal 11 Mei 330 Masehi Romawi yang identik dengan Eropa atau Kristen menguasai Konstantinopel selama lebih dari 14 abad dan selalu berhasil menghalau musuh-musuhnya selama 800 tahun Di antaranya menjadi periode usaha kubu Islam untuk merebut kembali konst merebut Konstantinopel Meskipun selalu gagal, percobaan tersebut akhirnya ditentaskan dengan gemilang oleh Turki Ottoman pada 1453. Sejak saat itu, upaya revitalisasi total pun dilakukan. mulai memperkenalkan nama Istanbul sebagai pengganti Konstantinopel yang memang lekat dengan nama Kaisar Romawi pendidinya yaitu Konstantinus, dan menyusul banyak perombakan lainnya. Penamaan Istanbul, konon berasal dari Islambul, yang artinya ada banyak Islam. Tapi ada pula yang meyakini asal usulah dari kata Islambul atau menemukan Islam. Nama Istanbul sendiri sebenarnya lebih populer sejak Republik Turki dideklarasikan pada 29 Oktober 1923. Sejak menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur, Sultan Mehmed II langsung menetapkan Istanbul atau bekas Konstantinopel itu sebagai ibu kota Kesultanan Usmania yang dipimpin. Perombakan total secara lebih nyata pun semakin dikecarkan di Turki Ottoman di bahwa rezim Sultan berjuluk sang penakluk itu. Upaya peralihan yang dilakukan Sultan Mehmet II di Konstantinopel diantaranya adalah merombak Hagia Sophia. Salah satu simbol kebesaran Rim Romawi Timur di era Kaisar Justinus Pertama pada abad ke-6 Masehi. Bangunan monumental itu adalah gereja yang lantas berkembang menjadi katedral megah sebagai pusat agama Nasrani. Oleh Sultan Mehmed II, Hagia Sophia diubah menjadi masjid kekaisaran kendati keberadaan ke gereja Kristen Ortodoks itu tetap diakui. Sultan Mehmed II tampaknya memang ingin selaka mungkin mengubah paradigma masyarakat dari Konstantinopel yang selalu berciri Romawi atau Kristen dengan Istanbul yang selalu bernuansa Turki, atau Islam, yang sangat kental. Istanbul dengan relatif cepat bertransformasi menjadi simbol budaya Islam yang berdiri gagah di muara dua benua besar di antara Eropa dan Asia. Kesultanan Usmani mendanai yayasan-yayasan keagamaan untuk membangun masjid-masjid dan bangunan lainnya dengan ornamen islami, termasuk contoh sekolah, rumah sakit, bahkan pemandian umum. Upaya mengubah wajah Konstantinopel itu terus berlangsung hingga ke generasi-generasi berikutnya. Berikut adalah timeline timelinenya, pada 672 sebelum masehi, Byzantion atau sebutan lama dari Konstantinopel diperkirakan sudah ada. Lalu pada 306 masehi, nama Konstantinopel digunakan oleh Kaisar Konstantinus Pertama dan menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Pada tahun 1453 Konstantinopel jatuh ke pasukan Turki Ottoman dari Kesultanan Usmania, mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur. Sekarang, sejak tahun 1923, Konstantinopel yang mulai dikenal dengan nama Istanbul sejak Republik Turki dideklarasikan pada 29 Oktober 1923. Ketika kaum muslim, Turki Ottoman bersuka cita atas kemenangan mereka, Eropa berada di ambang katerpuluh. Kejayaan Imperium Romawi yang juga menjadi era keemasan gereja di awet pertengahan terancam benar-benar berakhir. Direbutnya Konstantinopel oleh Trah Usmani menjadi kerugian besar. Penguasaan perdagangan rempah-rempah pun musnah. Mereka semula memiliki pelabuhan besar di Tanduk Emas yang disebut juga sebagai Golden Horn yang terletak di muara pemisah Konstantinopel, sekaligus penghubung Laut Mati dan Laut Tengah. Sejak Konstantinopel lepas dan perdagangan di monopoli Kesultanan Utsmani, bangsa-bangsa Eropa berusaha keras mencari cara lain untuk tetap bisa berdagang ke Asia. Kembali menyusuri jalur darat melewati Konstantinopel alias Istanbul jelas tidak mungkin karena resikonya terlalu besar. Tapi di balik musibah, ternyata ada berkah. Jatuhnya Konstantinopel menjadi titik perubahan penting peradaban manusia dengan dampak yang lebih mengglobal. Dari keterpurukan inilah, bangsa-bangsa Eropa justru menemukan cara menuju kemahsyuran yang jauh lebih besar. Mereka menyongsong abad penjelajahan, yang kita kenal sebagai penjelajahan samudera. Penjelajahan samudera menjadi solusi bagi bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Asia, bahkan mendapati tempat-tempat baru yang potensial, termasuk pusat rempah-rempah terutama India dan mereka berlayar hingga ke Nusantara Benua Amerika hingga Australia pun ditemukan Banyak wilayah di berbagai belahan bumi yang berhasil dikuasai Wah dibilang kehilangan Konstantinopel justru menjadi embrio kolonialisme dan imperialisme negara-negara Eropa Lalu memicu masa pencerahan atau masa renaissance yang kemudian berlanjut ke revolusi industri Dan seterusnya, hingga apa yang hingga terlihat saat ini di sisi lain Kesultanan Usmani justru menuai keruntuhan dan akhirnya bubar pada 1924. Kini, kejayaan otomatika menyisakan sebuah negara bernama Turki yang juga kerap masih mengalami konflik dari dalam negeri sendiri. Sekian penjelasan teks sejarah mengenai jatuhnya Konstantinopel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.